Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman <tuh> semuanya jumpa lagi dengan saya setuju 71 satu channel gaduh gaduh bukan gaduh gaduh makanan tapi gaduh gaduh isinya biar bingung <tuh> Baik kali ini kita akan meripuyu ya, akan membandingkan dua sawit yang satu bibit unggul, yang lainnya bibit abal-abal. Hmm teman-teman, ntar ya bersihin dulu. Ini nggak mengganggu nih teman-temannya. Oh, ini sudah menjelang senja, ini jam lima di sini di tempat sayangnya. Baik teman-teman, ini ini sawit yang tergolong unggul. iritas apa? teman-teman bisa tahu sendirilah. Tidak saya sebutkan muncinat sendiri. Nanti saya pikir masalah ini terasa terdetek. Eh, nah, haminkan ya teman-teman. Buahnya muter nah, Buahnya putar itu yang pertama. Putar, kemudian pelepahnya. Bawahnya ini melengkung ya, jadi ketiaknya benar-benar membuka. Nah, melengkung. Kemudian daunnya, daunnya juga tidak menunjukkan ada dispensasi, ada deviansi ada piansi. Ada piansi. de tidak ada padahal lingkungannya sama ya. lihat nah, lingkungannya teman banyak air pakai air nah, kita bandingkan dengan sebelahnya yang bibitnya ini jelas bibit abalapa sama buahnya kita pertama buahnya sering busuk, kecil dan sering busuk. Nah, ada perilakunya sama. Itu, itu buahnya yang kedua lepahnya, lepahnya, lepahnya cenderung tidak membuka ya, ketiaknya nggak buka mampu nguncup nguncup nguncup enggak apa ya kata ya, orang ini ini itu tidak berkaca ya. pinggang nah gitu ngeluyuh ngeluyuh ngeluyuh enggak gagah tuh padahal lingkungannya sama ini satu garis, satu garis dengan yang tadi. teman-teman daun barang daun, daun buah hai, buah hai, daun daunnya dia menunjukkan hai, pupuk hai, kekurangan pupuk hai, Kita nah, ya. akan ulama boron, eh, boron apa manajium, manajium ataupun ya, eh, dolomit, ambil yang begini, yang satu -e baris. Nah, satu -e baris dengan -Sat kita. Jauh berbeda, jauh berbeda, sangat-sangat berbeda di sini, keduanya muter, keduanya muter, tuh bahkan ini matang, matang sempurna. Duh. Coba kita lihat sebelah, lokasi sama, memang kita tidak rasa masuk. Tanah, nah, ini juga bibit apa, apa? Buahnya sudah busuk, sudah busuk kecil, terlepas nggak menunjukkan sehingga buah terjepit. Ya, daun-daun menunjukkan debat. Hai, Perlakuan, hai, perlakuannya sama itu teman teman ya nah, di sini teman-teman kita sedang gitu. hai, bagaimana hai, nah, itu hai, nanti ini akan saya replanting sementara nanti di, di, di mata limanya akan saya buat timbunan tapak udang tanah saya tangani air besar baru yang kurang produktif ini bisa nonaktifkan atau tebal saja oke okay, teman-teman demikian